Yo Oke oke gengki desu, -tio desu -yo. Welcome back on watch youtube channel Dan kali ini gua akan mereview atau membahas brand jepang Yang kalian paling suka Yang nanya speed timer, speed timer, speed timer nih Udah gue on hands nih, ini beneran gue pegang loh ya Jadi bener benar legit nih ya barangnya ya jadi sebetulnya Seiko Automatic Chronograph ini Seiko udah mulai membuat uh, jam tangan dengan movement tersebut itu kurang lebih di 19.69 ya nah setelah itu udah banyak uh, bermunculan Seiko dengan uh, di lain Speed Timer ini tapi dengan bermacam-macam model ya cuman dan salah satunya adalah punya uh, chronograph yang Alien yu tapi dia Quartz nah setelah sekian lama Seiko akhirnya membuat lagi ya model automatic chronograph ini sebetulnya ditujukan pada hardcore fansnya Seiko atau mungkin buat kalian yang suka akan history nah ini sekarang gua bahas dari yang item dulu nah ini adalah Seiko Speed Timer Automatic Chronograph Dengan kode SKU SRQ037J1 Ya jangan salah ya SRQ037J1 Oke langsung aja Untuk movement dan kalibernya Ini adalah automatic dengan kaliber 8R46 Nah untuk number of jewelsnya sendiri Itu dia di 34 untuk case dan strapnya itu terbuat dari stainless steel Dengan finishing super hard coating Nah untuk di rantainya ini modelnya hampir sama kayak oyster Tapi kalau dilihat dari teksturnya kayaknya strapnya president ya Nah ini finishingnya dia brush Nah terus untuk di bezelnya ini finishingnya polish Cuman untuk full case nya disini finishingnya brush Nah untuk glass materialnya sendiri dia terbuat dari sapphire crystal with anti-reflective coating. Nah untuk diameternya sendiri Seiko Speed Timer ini memiliki diameter kurang lebih 42,5 mm. Dan ketebalannya ini lumayan tebal ya mungkin karena menyesuaikan movementnya jadi dia lumayan tebal ada di 15,1 mm atau mungkin hampir 1,5 cm ya. Nah untuk water resistnya dia ada di 10 bar Nah kalau kalian sebelumnya punya Seiko Quartz dengan mechanical quartz Atau mungkin mecha quartz ya kali ini Ini adalah automatic chronograph yang ya. Nah ini dia behold hmm. Kliknya itu berasa banget mechanical Tapi ini bener-bener mechanical ya bukan mecha quartz setelah di stop, resetnya langsung, boom, flyback. Nah, this is the true mechanical chronograph atau automatic chronographnya dari Seiko. Nah, pasti kalian penasaran dong sama harganya berapa nih, well, buat yang udah ancang-ancang mau meminang si speed timer automatic chronograph ini. Oke, okay, gua spill ya, harganya ini kurang lebih untuk di SRQ037 varian black atau dark grey yang gue pegang ini ada di harga rp 150. .000. ya mungkin kalau dibuletin rp lah kurang lebih tapi worth it loh buat spesifikasi yang kayak gini apalagi kalau gue lihat desain dialnya sama positioning sub dialnya sama posisi date nya juga ini jarang-jarang ada di jam Jepang sih kalau gue bilang ya benar bener rapih dan enak dibaca enak dilihat walaupun tebel tapi on hands nya due wrist -nya, oh, nyaman mewah robust tapi rasanya klasik banget oke gak usah lama-lama langsung next nah ini dia masih di speed timer nah tapi ada bedanya iya yang ini putih yang tadi hitam gak cuma itu sih kalau yang ini adalah limited edition namanya SRQ035 atau SRQ035J1 speed timer limited edition nah desainnya dia pasti beda kan dari yang ini ya beda kalau ini udah ada sentuhan modern dengan short hands ya tapi kalau yang ini model dialnya diambil dari model on hand stopwatch yang diciptain tahun 1964 ya jadi emang desainnya emang kayak stopwatch analog banget nah so far gue lebih suka desain yang ini sih lebih kelihatan kuno nya ya lebih kelihatan kuno nya terus juga uh, sub dialnya lebih kecil jadinya lebih nggak mengganggu atau nggak kelihatan sibuk banget dialnya Penempatan date-nya juga udah oke okay. di sini warnanya putih bersih jadi warnanya bener-bener apa ya lebih kelihatan mewah dan lebih kelihatan formal banget sih. Tapi gue langsung aja bahas ke spesifikasinya sekarang. Nah untuk movement dan kalibernya sama masih di automatic movement dengan kaliber 8R46. Number of jewels-nya kurang lebih sama di 34 jewels nah untuk case nya sendiri ini juga masih sama dengan super hard coating ya brush finishing dengan super hard coating tapi untuk di bezelnya ini polished ya untuk finishingnya nah untuk glass materialnya sendiri ini ada terbuat dari sapphire crystal with anti-reflective coating nah untuk screw case backnya sendiri ya masih sama cuman bedanya dari yang tadi ini memiliki grafir limited edition tapi nggak cuma limited edition tapi di sini ada juga uh, number dari total kurang lebih 1000 piece jadi ini yang gue pegang adalah angka 200 sekian dari total 1000 piece jadi ini cuman 1000 ya buat kalian yang ngincer ini buruan karena nggak semuanya Uh, punya limited yang melimpah Oke okay. Dan untuk diameter Masih sama dengan yang hitam Ada di 42,5 mm Dengan ketebalan kurang lebih 15,1 mm Nah untuk water resistance nya sendiri Ini ada di 10 bar Nah untuk rantainya Ini kelasnya fold over with double push button Jadi nggak ada secure locknya ya Kayak jam-jam diver dia nggak ada. Jadi langsung aja tinggal push and lock ya. Dan ada additional calf strap. Jadi khusus yang limited edition. Ini dia ada additional calf strap atau letter strap ya. Nah untuk harganya sendiri. Nah pasti kalian uh, penasaran kan nah untuk harganya sendiri akan gue spill untuk speed timer SRQ 035J1 ini yang limited edition untuk di jamtangan.com itu harganya kurang lebih ada di 36.550 atau mungkin kalau dibulatin 36.6 ya. nah jadi gimana masih penasaran atau mungkin makin keracun atau mungkin diem dulu sambil pikir-pikir udah nggak usah dipikir-pikir ini rare banget dan yang ini limited jadi daripada mikir mending langsung aja ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com juga jadi di sana kalau selama ini ready stock kalian bisa langsung for casing oke okay. Nah untuk on wristnya sebelum gue close ini dia hmm. mewah Mewah and classic Kalau untuk diganti strap gue rasa gue akan pilih yang warna putih Yang disesuaikan sama dialnya jadi biar kelihatan double mewah hmm. Untuk chronographnya sendiri Uh nice udah keracun? pasti keracun gua yakin keracun sama agak kaget-kaget dikit gitu kan terus dagdik-dik dikit gitu kan Nah, jadi buruan check out ya sebelum kehabisan karena ini masih on hand sama gua, ya. Oke, okay, thank you buat kalian yang udah nonton review kali ini. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa langsung klik subscribe, ya. Buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya. Yang baru subscribe juga sekaligus nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel kita ini. Oke, okay, dan siapa tahu info-info next-nya bukan cuman info aja, tapi kita sekaligus membawa surprise buat kalian. Oke, okay, buat yang ada pertanyaan, langsung silahkan ketik aja di kolom komen. And like, jangan lupa ya. Dislike-nya nggak usah, lupain aja. Jauh-jauh tombol dislike. Oke, okay? and buat kalian yang mudah mau hunting, langsung aja ya happy hunting and happy shopping i think that's all for this video and see you on the next video bye